R1 GYT -R, r 46 tribut spesial dari Yamaha untuk Valentino Rossi, demi merayakan karir legendaris, bintang dan ikon MotoGP, Valentino Rossi, Yamaha Motor Eropa menghadirkan R1 GYT -R, r 46 edisi khusus, yang dirancang dengan spesifikasi unik perjalanan The Doctor sepanjang mengarungi kejuaraan dunia Grand Prix selama 26 tahun. Photoshopnya pun paling menonjol dalam sejarah balap motor bergensi dunia ini. Pencapaian gemilangnya, di kelas MotoGP, 250cc dan 125cc, mencakup 9 gelar juara dunia, 115 kemenangan, serta 235 podium selama melakoni start balapan sebanyak 425 kali. Untuk menghormati jasa besar Rossi kepada, pabrikan Garputala, Yamaha membangun R1, dengan mengenakan livery istimewa, yang diproduksi oleh Aldo Judy, teman sekaligus desainer helmnya R1 GYTR VR46 menampilkan suku cadang spesifikasi GYTR 2022 Dan fitur unik yang semuanya merupakan hasil langsung dari pengembangan Yamaha World Superbike atau WSBK Motor dibekali fairing serat karbon baru dan subframe belakang karbon, dengan kapasitas tangki bahan bakar ditingkatkan menjadi 22 liter. Semuanya dirancang sembari mempertimbangkan penghematan berat. Cakram rem Brembo juga telah dikembangkan untuk menghasilkan daya henti yang luar biasa, sedangkan e-Curex 140 dari Magneti Marelli berkinerja tinggi menghasilkan pengiriman tenaga kelas dunia. pasar motor gede atau moge di Indonesia terus bertambah pilihannya. kali ini Honda Motor menghadirkan motor supersport anyar segi RR 1000rr. R di Tanah Air motor yang mengadopsi banyak teknologi dari motor MotoGP ini terinspirasi dari RC213V dan RC213VS. dengan desain yang aerodinamis dan agresif motor ini dibekali mesin empat silinder paling bertenaga dengan konfigurasi yang sama dengan honda rc 213 V mesin 999,9 cm3 DOHC 4 silinder segaris mengalami banyak peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya konfigurasi mesin ini sama persis dengan rc213 V dengan bor kali stroke-nya yaitu 81 mm x 48,5 mm Tenaga maksimalnya naik menjadi 160 kW pada 14.500 RPM, sebelumnya 141 kW. Lalu, torsi maksimal mencapai 113 Nm pada 12.500 RPM, semua fitur yang diaplikasikan pada model ini pun bertumpu pada mesin dan teknologi sasis yang mendukung sensasi berkendara di sirkuit. Toshiyuki Inuma, Presiden Direktur AHM, mengatakan, CBR 1000 RR. Air Fairblade, merupakan motor supersport terbaik Honda CBR series yang didesain dengan kinerja dan kekayaan fitur yang belum ada sebelumnya untuk sebuah motor yang siap dikendarai di jalan raya, maupun di sirkuit. Kami menghadirkan Honda CBR 1000 RR. Air Fairblade dengan kesempurnaan menyeluruh, untuk para pecinta big bike di Indonesia, terutama pecinta Speed, Ujar Iuma. dalam keterangan resminya, ada dua varian yang ditawarkan, tipe STD dan SP Untuk STD, tersedia warna hitam dan dibanderol 990 juta rupiah OTR Jakarta Sementara tipe SP hadir dengan warna khas Honda Tricolor, dan harganya tembus satu miliar seratus juta rupiah untuk OTR Jakarta. Suzuki belum lama ini resmi meluncurkan motor baru sport touring, yakni GSX S1000 GT. Moge ini dibuat dengan desain yang sangat berbeda dari model GSX s 1000 ini. Suzuki membekalinya dengan mesin kalimaneket baik GSX-R, tapi dibungkus dengan fairing. Meski terlihat seperti motor sport, tapi posisi duduknya dibuat tegak dan lebih nyaman. Dikutip dari motorcycliness.com, GSX-R 1000 GT hadir sebagai alternatif. Pengendara motor ini sangat dimanjakan dengan kenyamanannya. Desain joknya lebih baru dan lebih galur. Kopling juga lebih ringan dan ada sisi plus control. lain itu bisa dikoneksikan dengan smartphone untuk melihat peta menerima dan membuat panggilan telepon mengontrol musik dan lainnya sistem pencahayaan tidak seluruhnya healthy. GSX-R GT juga sudah disematkan teknologi Suzuki Engine Ride System atau SERS yang bisa menyesuaikan karakter motor dengan kondisi jalan. Sama dari d adalah windscreen yang besar dan fairing yang melindungi pengendara dari terpaan angin. Suzuki menyebutkan windscreen, fairing, dan spion baru telah didesain untuk efisiensi aerodinamis guna mengurangi kelelahan pengendara dengan berjam-jam pengujian di wind tunnel. Masih banyak fitur lainnya yang terdapat pada d 1000 GT seperti. Pengendalian kontrol atau STCS, Suzuki Drive Mode Selector atau SDMS, Rem ABS, dan masih banyak fitur lainnya lagi. Suzuki GSX-S 1000 GT dibanderol dengan harga 11.599 dolar atau sekitar 225 jutaan rupiah. Motor ini dipasarkan di Indonesia. Selain itu, motor ini juga akan menggantikan GSX-S 1000 F.